Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Ada di seorang ya. Segala puji syukur kita penyatakan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Subhanahu Wa Taala. Maklumat dan ideanya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Sampai delapan karena ya, belum pagi jam misalnya jam 11 Seperti itu yang boleh. Ya, yang akan oh. kami berikan ketika ada instruksi dari pengawas mata siapa yang apakah masukan siapa Ini pas shooting lagi bisa ibu